Analisa USD Yen tanggal 4 Februari tahun 2022, USD Yen berusaha melanjutkan momentum positifnya dengan mencoba bergerak naik ke sekitar area resistance 115.050, cermati pergerakan USD Yen jika terus bertahan di atas level support 114.700, karena ada potensi USD Yen terus bergerak naik ke sekitar area resistance 115.050, Sebaliknya waspadai jika USD yen berbalik turun dan bertahan di bawah area 114.700 karena ada potensi USD yen berbalik bergerak turun ke sekitar area support 114.466 sekian analisa forex untuk tanggal 4 Februari tahun 2022 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda silakan hubungi 081212